Oke, okay, balik lagi ke channel gua dan kali ini gua akan mereview AC Samsung tipenya AR10TYEAW dengan ukuran 1 pk. Aneh ya, biasanya gua review itu gadget-gadget kecil, kali ini AC. Apa sih yang istimewa dari AC ini? Tonton terus videonya sampai selesai. Nah AC Samsung ini selain sudah menggunakan teknologi inverter yang terkenal ya lebih efisien dan hemat daya AC ini juga didukung beberapa fitur unggulan nih Yang pertama dia ada fitur namanya wind free Jadi mungkin dari kalian ada beberapa yang nggak suka kalau AC itu e, nyentor ya Artinya mungkin karena posisi AC nya di depan kalian terus anginnya mengarah ke tubuh kalian ya Itu biasanya ada yang langsung masuk angin ada yang nggak enak aja rasanya gitu ya Nah dengan teknologi WinFree ini si bilah AC nya tuh nutup ya nutup jadi anginnya gak kena ke kita terus kan kepikiran lah kalau itu bilahnya nutup terus anginnya keluar dari mana nah di unit indoor nya si Samsung ini dia tuh ada titik-titik uh, kecil banyak banget dah nah udara dingin itu dikeluarkan dari titik-titik kecil tersebut sehingga ruangan tetap dingin tapi anginnya nggak uh, menyentor ya nggak kena ke tubuh kita langsung oke okay? berikutnya dia juga ada fitur Fast Cooling nah kita tahu sendiri ya di Indonesia khususnya gua yang di Jakarta itu udaranya panas banget dan ketika kita masuk, masuk ruangan itu baru masuk kita nyalain biasanya lama tuh baru dingin nah dengan Fast Cooling ini dia juga bisa jadi lebih cepat dingin yang berikutnya adalah AI Auto Cooling nih AI Auto Cooling itu AI itu Artificial Intelligence ya sehingga dia tuh bisa uh, menganalisa Kondisi ruangan kita seperti apa? Besarnya segala macam, ya. Terus, dia juga bisa tahu, oh, temperatur di dalam ruangan berapa, di luar ruangan berapa, lalu temperatur yang diinginkan itu berapa. Di setnya sama kalian, tuh berapa, gitu ya. Nah, jadi, uh, apa dengan menganalisa itu, dia bisa memberikan hasil pendinginan yang maksimal dan uh, sesuai dengan keinginan kita. Plus dia juga bisa memonitor pola penggunaan lo nih di AC ini seperti apa, dan akan menyesuaikan. Yang berikutnya lagi, Motion Detect Sensor. Jadi dia ada sensor untuk deteksi gerakan. Nah, Motion Detect Sensor ini, itu bisa untuk dua hal. Yang pertama, kalau tadi ada wind free ya, yang benar-benar bilahnya nutup. Kalau dengan Motion Detect Sensor ini, dia bisa, kita bisa set, kalau dia harus ngedetect kita ada di mana, dan anginnya diarahkan di tempat kita nggak ada. Ya, jadi sebetulnya kurang lebih uh, goal akhirnya sama ya kayak Winfrey Kita dingin tapi nggak disentor sama angin AC-nya langsung dari bilahnya. Jadi dia akan mengarahkan bilahnya ke tempat di mana tidak ada kita. Nah, fungsi yang kedua justru kebalikannya. Kalau kita kepanasan, kita bisa set dia untuk ngedetect kita dan sengaja ngarahin kemana kita bergerak, ke situ angin berhembus. Jadi ada, ada dua goal nih. Ini keren sih kalau gue bilang ya. Jadi, uh, apa bisa menyesuaikan dengan kemauan pengguna sebetulnya nah abis motion detect sensor dia juga ada fitur auto clean jadi setiap kali dia dipakai abis itu uh, AC nya kita matiin dia ada fitur yang membersihkan dirinya sendiri jadi uh, diharapkan dengan fitur ini sih kalau gue bilang dia akan lebih minim perawatan ya walaupun namanya AC tetap harus dirawat ya dibersihkan filternya dan lain-lain tapi ini akan uh, memperpanjang umur antara service pertama dan service berikutnya sih kalau gue bilang Nah, yang terakhir, yang bikin gue akhirnya beli AC ini, dia ada fitur SmartThings. SmartThings itu apa? SmartThings itu adalah uh, aplikasi yang dibuat oleh Samsung untuk mengontrol device di rumah dari mana saja selama ada sambungan internet. Terus, uh, yang biasanya ya kalau alat-alat yang ada kata-kata uh, smartnya gitu ya, itu repot nggak sih uh, settingnya? Uh, harus Android kah? Harus iPhone kah? Atau bisa dua-duanya? Nah, supaya lo nggak bingung dan lihat seberapa kerennya si SmartThings ini Yuk, kita mulai dengan menginstall aplikasi SmartThings di handphone dan mengikuti langkah-langkah gue berikut ini Let's go! Sebelum kita mulai, yang pertama kali harus kita lakukan adalah mendownload aplikasi SmartThings di Google Play buat pengguna Android atau di App Store buat pengguna IOS. Setelah terinstall, kita buka aplikasinya, lalu kita klik tanda tambah di kanan atas, lalu pilih Add Device. Kita scroll ke bawah sampai bagian Select Device From List, dan kita pilih By Device Type. Lalu di bagian ini kita pilih Samsung, dan kita pilih Room Air Conditioner. Kita tunggu sebentar supaya aplikasinya mempersiapkan data. Nah, di layar berikut ini kita klik start, lalu perhatikan remote kalian sesuai dengan gambar di layar dan tekan yang lama tombol yang diminta sampai keluar tulisan AP di layar. Setelah itu klik OK, pastikan sudah ada tulisan AP ya di layar, lalu pindah ke settingan wifi dari handphone kalian. Dan pilih yang ada Samsung Room, bla bla bla. Masukkan passwordnya itu adalah uh, 15 kali dan 25 kali. Setelah selesai, kembali lagi ke layar SmartThings, maka aplikasi akan mengkoneksikan antara AC dan aplikasi SmartThings-nya. Oke kita pilih uh, si AC nya itu mau connect ke Wi-Fi yang mana yang sudah kita masukkan passwordnya sebelumnya. Kita klik next, lalu kita pilih allow. Sekarang aplikasi sedang mengkoneksikan antara AC dan Wi-Fi rumah kita dan sekarang AC yang sudah kita daftarkan, lagi diregister ke sistemnya Samsung. Setelah berhasil, akan muncul layar seperti ini, lalu kita diberi kebebasan untuk memberi nama dari uh, AC tersebut ya. Dalam hal ini saya kasih nama Bedroom AC. Tapi ini bebas sekali, silahkan mau uh, masukkan nama apapun lalu disuruh pilih roomnya ya ini AC adanya di ruangan mana di rumah kalian sudah selesai sukses terkoneksikan dan uh, setelah dia mempersiapkan beberapa hal kecil lainnya lagi aplikasi ini siap digunakan kita bisa menyalakan mematikan dan mengkontrol uh, si AC ini dari manapun selama ada koneksi internet jadi dengan aplikasi SmartThings ini Selain kita dapat menyalakan atau mematikan AC dari jauh Kita juga dapat mengendalikan beberapa fungsi ya Seperti uh, mode penggunaan Mau auto, cool, dry Ya uh, Tentunya juga bisa memilih uh, Suhu yang diinginkan Terus juga kita bisa set up uh, Schedule ya Kalau di, di remote AC itu mungkin timer ya dan yang lebih keren lagi bahkan kita bisa juga melihat konsumsi penggunaan listrik dari AC ini Dan masih banyak lagi fungsi lainnya Jadi ini bukan hanya untuk menghidupkan atau mematikan AC Tapi juga bisa mengendalikan dan mengakses fungsi-fungsi lainnya yang sebelumnya hanya ada di remote saja Gimana? Gampang kan instalasinya? Dan selain gampang, smarting situ kerennya dia tidak hanya untuk bisa nyalain atau matiin aja sih Tapi bener-bener bisa mengendalikan semua fitur yang tersedia di AC ini Kayak yang tadi gue sebutin ya uh, Winfrey lah, yang lain-lain itu semuanya bisa diakses melalui aplikasi SmartThings Nah berikutnya, kalau gue, di rumah gue gua tuh pakai uh, Smart Home Yang namanya Google Home ya, Google Home Yang bagus itu adalah si SmartThings-nya Ini keren banget nih SmartThings ini bisa diintegrasin ke Google Home lah, pertanyaannya kalau udah pakai SmartThings, ngapain lagi pakai Google Home kan bukannya jadi double? Karena kalau gua sukanya di rumah itu untuk nyalain lampu, nyalain yang lain-lain gitu termasuk si AC ini, gua bisa pakai perintah suara yang diawali dengan perintah Mohon maaf, kata-kata tadi gua mute ya gua sensor supaya kalau lu yang lagi nonton dan ternyata di rumahnya pakai Google Home, perangkat kalian tidak bereaksi dengan suara gue di video ini. gitu. Google Home sendiri bisa di di Android, pastinya ya. Dan juga di iOS, di iPhone. Karena gue sendiri handphonenya cuma ada iPhone, nggak ada Android. gitu. Tapi ini berjalan dengan lancar. Oke. Nah, gimana nih cara integrasinya setelah kita install SmartThings, kita setting segala macam, udah beres. Terus gimana nih cara nyambunginnya ke... Google Home yuk tonton lagi step by stepnya let's go setelah masuk ke Google Home pilih untuk connect SmartThings klik Authorize tunggu beberapa saat sampai SmartThings terhubung ke Google Home kemudian SmartThings akan uh, mengeluarkan atau menampilkan prompt dan meminta kita untuk memilih uh, alat mana yang akan dihubungkan ya pilih yang uh, AC yang sudah kalian daftarkan di SmartThings tadi lalu klik next berikutnya karena gua ada dua Google Home yaitu rumah dan kantor gua gua pasangin Google Home kita harus milih salah satu tapi kalau lo nggak ada ya pasti langsung uh, terpilih yang default lalu pilih di ruangan mana di Google Home alat ini mau kita letakkan apabila sudah berhasil maka AC yang tadi sudah kita koneksikan akan muncul di daftar pilihan device yang ada di google home kita nah bedanya dengan yang smart things, kalau di sini agak limited ya kemampuannya ya jadi cuma bisa matiin, nyalain mungkin atur suhu sama fan tapi untuk fungsi-fungsi lainnya tidak bisa namun dengan tersambungnya si AC ke google home Artinya kita dapat mulai mengendalikan AC tersebut menggunakan perintah suara. Yuk, kita coba dan praktekkan. Oke, SmartThings sudah terinstall, sudah diintegrasikan ke Google Home. Yuk, gua mau praktekin gimana caranya menyalakan uh, AC ini dengan perintah lewat Google Home, perintah suara lewat Google Home. Ya. Ayo, kita praktek sekarang. Oke, okay, kita akan mulai uh, praktek menyalakan si AC melalui perintah suara ya. Lewat aplikasi Google Home. Turn on the bedroom aircon. Oke, okay, turning on the bedroom AC. Nah. Semudah itu, makanya kenapa gue uh, make si Google Home ya Gue integrasiin lagi dari SmartThings ke Google Home Sip! Lanjut! Oke, okay. jadi uh, demikian review gue untuk AC Samsung AR10TYEAW ini ya. Semoga video gue ini bisa berguna buat lo yang lagi milih-milih Mau beli AC baru atau mau ganti AC yang lama ini bisa jadi pilihan yang menarik ya, oh lupa untuk sisi harga gua itu dapetin AC ini di kisaran 5-6 juta ya, untuk yang 1 pk ya di tokonya ditulis ya ada diskon, blablabla, bla bla, tapi ya mungkin itu gimmick, mungkin itu apa tapi uh, harga aktual yang gue bayarkan adalah sekitar 5-6 juta rupiah untuk AC 1 pk ini artinya dari sisi harga juga dengan fitur yang banyak dan bagus dan keren itu, AC ini enggak Uh, Tahu-tahu jadi mahal nggak karuan ya menurut gue sih uh, value for money-nya oke okay banget thank you udah nonton video ini sampai selesai jangan lupa subscribe like, komen, sama share-nya ya sampai ketemu lagi di video gua yang berikutnya bye